Sialem adik-adik yang terkasih, jumpa lagi selamat pagi teruna. Bagaimana nih kabar adik-adik hari ini? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Pada pagi hari ini, kakak mau teman adik-adik untuk bersatu doa dan membaca firman Tuhan. Bacaan alkitab hari ini dari Hakim Hakim 7, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Namun sebelum itu yuk kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kalau Bapak kami dalam kajian surga yang kudus, terima kasih Kau telah memuangkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapak. Ya Bapak, setar kami akan mendengarkan segitu dukunganmu pada pagi hari ini. Kira yang kau sertai kemunungan pada hari ini agar dapat berguna dalam kehidupan kami ya Bapak. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari Hakim-Hakim 7, hati yang ke pertama hingga yang ke-8, demikian firman Tuhan. Adapun Hiruba, lagi Deon bangun pagi-pagi dengan segala Rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harot Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit Moreh di Lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau, itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan dirinya terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang akan menyelamatkan aku maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian siapa yang takut atau gentar biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead lalu pulanglah dua, 22 ribu orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 ribu orang tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon masih terlalu banyak rakyat Serulah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu? Inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya Barang siapa yang menghirup air Dengan lidahnya seperti anjing menjilat Haruslah kau kumpulkan tersendiri Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya Ada 300 orang tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon Dengan ketiga ratus orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi. Masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu, mereka mengambil bekal dan sangka kalah. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi untuk masing-masing ke dalam rumahnya. Tetapi ketiga ratus orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian. Ada di bawahannya di lembah. Judul renungan kita pada hari ini yaitu Cara yang beriman. Dalam babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2017, tim nasional Trinidad dan Tobago mengejutkan dunia dengan mengalahkan tim Amerika Serikat yang memperingatkan 56 tingkat di atas mereka dengan skor 2-1. Kekalahan itu menggagalkan tim Amerika Serikat untuk lolos ke Piala Dunia 2018. Kemenangan Trinidad dan Tobago itu sangat tidak terduga. Salah satunya karena jumlah penduduk dan sumber daya Amerika Serikat jauh lebih melampaui yang dimiliki negara kecil dari Karibia tersebut. Namun, keunggulan yang seolah tak ter Tertandingi itu rupanya tidak membuat tim yang dijuluki Soka Warriors, Warrior tersebut gentar. Kisah Gideon melawan orang Midian memperlihatkan kejutan yang tidak terduga dengan sekelompok kecil pejuang melawan pasukan berjumlah besar. Namun keunggulan seolah dan Tertandingi. Pasukan Israel sebenarnya berjumlah lebih dari 30.000 orang, tetapi Tuhan memangkas jumlah mereka hingga tersisa 300 prajurit saja. Maksudnya adalah agar bangsa Israel itu mengetahui bahwa keberhasilan mereka bergantung pada Allah, bukan pada besarnya jumlah mereka, banyaknya persediaan uang yang mereka miliki atau hebatnya keterampilan para pemimpin mereka bisa saja kita tergoda untuk menaruh kepercayaan dan keyakinan kita kepada hal-hal yang dapat kita lihat atau kita ukur tetapi itu bukanlah cara yang beriman ketika kita bergantung kepada Allah, di tengah kesulitan supaya kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, di Efesus 6 ayat yang ke-10 kita dapat masuk ke dalam situasi yang ada dengan penuh keberanian dan keyakinan bahkan di saat kita merasa tidak berdaya dan tidak memenuhi syarat kuasa dan kehadirannya sanggup melakukan hal-hal yang ajaib di dalam dan melalui diri kita, demikian renungan kita pada pagi hari ini yuk kita meminta roh kudus untuk menguakan kita untuk menjalani hari adik-adik mari kita berdoa, kita berdoa Alah Bapak kami dan kerajaan surga yang kudus, terima kasih kami sudah menengahkan sedikit ruanganmu pada hari ini. Kiranya renungan ini dapat berguna dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami, kira yang kau sertai kami dari pagi hingga malam lagi nanti Bapak. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jaga kesehatan selalu ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.